Hola, ¿qué tal? Luas taman Nasional yang memiliki ekosistem khas Afrika di Pulau Jawa ini memiliki luas kurang lebih 25.000 hektar yang meliputi kawasan daratan 85% dan perairan laut 15%. Taman Nasional ini memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu 42 km. Nah ini dia kita sudah memasuki pintu masuk dari kawasan Taman Nasional Baluran. Baluran merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi dinding kawah gunung ini berada pada ketinggian 900 sampai 1247 meter dari permukaan air laut 23 Mei 1997 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan untuk mengukuhkan penetapan status kawasan Taman Nasional Baluran dengan luas 25.000 hektar. Taman Nasional Baluran memiliki sekitar 444 jenis tumbuhan 27 jenis mamalia 14 jenis dilindungi dan langkah Satu tersebut diantaranya adalah banteng, kerbau liar, kijang, rusa, macan tutul, kancil dan kucing bakau. Terdapat sekitar 155 jenis burung Di antaranya termasuk yang langka Seperti layang-layang api Tubuk tukur asia Burung merak, Ayam hutan merah Kangkerang Rangkong Dan bangau tongtong. -tong. Fasilitas yang ada di Taman Nasional Baluran diantaranya adalah kantor atau balai besar, penginapan bagi para pekerja, mes, asrama bagi ranger, wisma tamu, musola, peralatan selam, dan snorkeling. Instalasi listrik dan air, lapangan parkir, kantin, bumi perkemahan di batangan, menara pengamatan di bekol, jalan setapak, serta pusat informasi Taman Nasional Baluran. Destinasi wisata alam yang ada di Taman Nasional Baluran yaitu ada Pantai Bama, ada kelelawar vampir, ada wisata snorkeling, ada burung merak, mengamati satwa liar, melihat pertarungan rusa, ada Gunung Barungan juga dan kita dapat bersafari di padang savana. Di Gunung Padang Savana Bekol, kita dapat melihat burung merak, kijang, dan burung-burung lainnya yang ada di alam aslinya. merak merak dari Taman Nasional Baluran kita ada satu dua tiga empat ya teman-teman pada -teman. lima memasuki kawasan pantai Bama nah pantai ini adalah pantai yang sangat indah dan di sana kita dapat Naik motor boot keliling Pantai Bama. Nah, ini dia pemandangan dari Pantai Bama. yang berada di Taman Nasional Baruran di hutan mangrove ya Pantai Bama Taman Nasional Baruran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan 24 jenis gastropoda Nah ini dia tempat kita untuk masuk ke dermaga mangrove Nah dari situ kita kelurus aja, nanti kita ikut jalan ya Nah, ini adalah menuju ke dermaga hutan mangrove yang ada di Taman Nasional Baluran yaitu di Pantai Bama Han Hutan Mangrove yang ada di Taman Nasional Baluran. Jangan lupa untuk berkunjung bersama keluarga kalian, teman dekat, atau yang lain-lain. Halo, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasinya ya, buat update tentang terbaru perjalanan kita sekian banyak-banyaknya ke teman kalian, dadah saatnya kita bisa semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya.